As always, kita mulai video pertama kali kita hari ini dengan sebuah video yang gua gue super duper creepy. So, ada seorang ibu bernama Martina. Doi cerita kalau beberapa waktu belakangan ini, doi dan juga keluarganya itu sering ngalamin kejadian aneh di rumahnya. Mulai dari ngedengar suara-suara yang sumbernya nggak jelas, pintu rumahnya yang sering ngebuka dan nutup sendiri, sampai ada beberapa benda di rumahnya yang bisa bergerak tanpa ada yang menyentuh. Karena ada beberapa kejadian aneh itu, doi itu jadi mulai parno. Dan masang beberapa kamera CCTV di rumahnya. Mulai dari ruang tamu sampai ke dapur. Sekaligus juga membantu doi untuk ngawasin anak laki-lakinya. Tapi meskipun rumahnya udah dipasangin CCTV, masih banyak kejadian aneh yang terjadi di situ. Perhatiin baik-baik. Hmm. Pas anak Martina itu lagi main PS di ruang tamu Tiba-tiba ada dua pintu rumah Martina Yang bisa ngebuka dalam waktu yang bersamaan Dan otomatis kejadian itu bikin anak yang tadi itu bingung ya Makanya Doi langsung teriak dan manggil mamanya Tapi Doi coba buat abaikan aja kejadian yang tadi Dan fokus buat main lagi Dan gak lama kemudian Kursi yang Doi dudukin bisa ketarik sendiri ke belakang Sampai Doi jadi panik banget Dan ngebanting joystick dan juga headphone nya Keanehan gak cuma sampai di situ aja. Di lain hari, pas Martina lagi ngevakum karpet yang ada di lorong rumahnya, tiba-tiba ada sebuah kejadian yang gak kalah aneh yang terekam di kamera CCTV ruang dapurnya. Perhatiin baik-baik. lagi-lagi ada sebuah pintu yang bisa ngebuka dan nutup sendiri. Dan di waktu yang bersamaan, tabung vakum dengan ukuran yang besar bisa terbang keangkat angkat ke atas dengan sendirinya secara misterius. Dan otomatis ya, pas Martina ini notice, Doi langsung histeris dan mukul-mukul ke arah tabung vakum yang tadi. Sampai akhirnya tabung vakum itu jatuh ke lantai, dan Doi langsung buru-buru buat nyabut colokannya. Video yang tadi tuh creepy banget, men. Tapi, Keanehan di rumah Martina gak cuman sampai disitu aja, guys. Di lain hari, pas mereka lagi asik duduk-duduk di ruang tamu, tiba-tiba ada sebuah kejadian yang bikin mereka berdua kabur ketakutan. Perhatiin, baik-baik. Secara misterius, gagang pintu depan rumah Martina bisa gerak-gerak sendiri. Dan bahkan kalau gua zoom, pintu yang tadi itu sempat kedorong-dorong. Dan otomatis secara refleks, Martina ini langsung coba buat nyalain kamera handphonenya. Dan pas Do ini lagi fokus sama handphonenya, tiba-tiba kursi ungu yang ada di belakang mereka itu bisa geser sendiri. Dan otomatis kejadian itu bikin mereka kabur ketakutan. Tapi kejadian yang terakhir ini menurut gua yang paling serem. Pas mereka coba buat lari, tiba-tiba pakaian Martina tuh seolah kayak ada yang narik. Dan itu kerekam jelas banget di kamera. Sumpah gue gak ngerti lagi apa yang sebenarnya terjadi di rumah Martina ini. Dan lu bisa lihat sendiri ya, ekspresi mereka berdua itu bener-bener natural dan sama sekali gak kelihatan kayak dibuat-buat. So, apakah keluarga Martina ini diserang sama sesuatu? Atau ada alasan yang lebih masuk akal tentang kejadian aneh yang dialamin sama Martina dan keluarganya tadi. Gimana menurut lo? Goreng-goreng So, ada seorang ayah yang ngajak anak laki-lakinya buat jalan-jalan malam bareng dengan anjing peliharaan mereka. Mereka jalan-jalan itu nggak jauh, cuman di sekitar komplek tempat tinggal mereka. Dan malam itu si ayah itu iseng aja gitu buat ngevideoin anak laki-lakinya pakai handphone. Tapi, tiba-tiba ada sebuah kejadian yang bikin mereka shock. I think there's people in the sewer. So we start running, right? Naturally, we run straight into the creepiest house on the block. I mean, look at this thing. That's a spooky house. Yeah, he loves this stuff. I mean, look at this house. I mean, windows are broken out, graffiti all over it. There might be a hole underground that leads right to the sewer because, you know, Rowan's got his pinwheel and he loves it. Man, I'm telling you, there's something in there. I mean, Rowan can smell it. I mean, Daryl. Daryl can smell it. What is it, Daryl? Oh. What is that? And Rowan hears it. You know, look at him. Tanpa alasan yang jelas, anjing peliharaan mereka itu kayak mengendus-endus ke saluran pembuangan air yang ada di dekat mereka berdiri. Soal do itu kayak mencium sesuatu yang ada di situ. Dan pas si anak laki-laki itu jongkok di atas saluran pembuangan air itu, tiba-tiba muncul sepasang tangan dari celah lubang saluran pembuangan air itu, dan otomatis kejadian itu bikin mereka panik dan kaget banget ya. Padahal beberapa detik sebelumnya si bapak itu sempat nyorot saluran pembuangan air itu pakai flash handphone-nya, bener-bener kosong dan sama sekali nggak ada orang. Dan pas gue coba buat slow mo dan terangin video yang tadi, lu bisa lihat ya. Di situ bukan cuman ada satu telapak tangan aja Tapi ada tiga guys So pastinya kalau video yang tadi itu cuman settingan Misalkan ada orang yang sengaja ngumpet di dalam saluran pembuangan air itu Asli niat banget sih Karena at least minimal di dalam situ ada dua orang Apalagi lu bisa lihat sendiri Saluran pembuangan air yang tadi itu kecil banget Gua rasa kayaknya gak muat ya Untuk dua orang dewasa bisa ngumpet di dalam situ Tapi gimana nih menurut lu? So ada seorang ibu yang ngebeliin sebuah mainan kamera Untuk anak perempuannya yang berusia 4 tahun Nah suatu hari pas mereka berdua itu lagi sendirian Karena suaminya atau ayahnya itu lagi bekerja Tiba-tiba pas anak ini mainin kamera itu Doi manggil-manggil mamanya dan bilang kalau ada orang di fotonya Mamanya langsung bingung dan coba buat ngecek hasil foto dari kamera mainan anaknya itu Dan ini yang terekam So I got my daughter this camera from Amazon for Christmas. She's 30, almost four. Um, we're just hanging out at home today by ourselves. My husband's at work. She's been telling us she's been seeing somebody in her room. Um, she can't really sleep well. She refuses to sleep in there. We just moved to this house. Um, I never set the date or time on this camera because it is just like a little play camera. So she would quit taking her phones and taking pictures of herself because she's at that age right now. So um, we just, like never set the time so she just took a picture and she says mommy look there's a man in the photo i said what she said there's a man in my photo and i went like that real quick like just this just happened just like five minutes ago like no one else is here it's just us like i'm gonna have to change the date and time so i can get more pictures for y'all but look at that in this new house she says she's been seeing people ada sebuah siluet bayangan hitam yang terekam jelas di salah satu foto yang dijepret kamera itu. Padahal ibu ini bilang kalau foto itu diambil baru aja 5 menit yang lalu di lokasi yang sama. Nah otomatis mamanya bingung kan? Doi mikir takutnya itu ada orang beneran yang emang masuk ke dalam rumahnya yang berniat jahat ke mereka. Tapi setelah Doi keliling dan Doi cek ke seluruh ruangan yang ada di rumahnya, disitu beneran gak ada orang. Doi sama sekali nggak nemuin ada orang lain selain mereka berdua. So, pastinya Doi jadi makin bingung. Bayangan hitam yang tadi itu apa? Apakah yang tadi itu cuma fenomena ilusi optik aja yang kebetulan siluatnya menyerupai manusia? Atau jangan-jangan sosok yang tadi itu adalah sosok penunggu rumah mereka yang nggak sengaja kerekam atau terfoto oleh mainan kamera milik anaknya? Alterize. So, ada sebuah keluarga yang baru aja pindah rumah. Mereka tuh membeli sebuah rumah yang udah tua banget karena katanya usia rumahnya itu udah lebih dari 300 tahun. Tapi karena rumah itu udah berkali-kali direnovasi, jadi masih layak untuk ditempatin sampai sekarang. Mereka bilang kalau setelah beberapa lama mereka tinggal di dalam rumah itu, mereka tuh ngerasa kalau atmosfer rumah itu mulai nggak enak. Dan sering kali mereka ngerasa kalau barang-barang di rumahnya itu sering gerak-gerak sendiri. Tapi mereka tuh masih gak yakin ya sama apa yang mereka rasain. Jadi buat mastiin, mereka tuh mulai masang beberapa kamera CCTV di beberapa ruangan yang ada di rumahnya. Dan suatu malam, pas baru aja mereka semua sekeluarga selesai makan malam, salah satu anak yang tinggal di rumah itu lagi asik main laptop di meja makan. Dan gak lama kemudian ada sebuah kejadian yang bikin Doi kabur ketakutan. Go for bed a bit. Okay. We're gonna go for a quick shower. Okay. Okay. And give uh, a shower if you need anything. Okay. Love you. Love you. Tiba-tiba ada dua kursi di meja makan itu yang bisa geser sendiri. Bahkan salah satunya itu sampai jatuh ke lantai. Bocah itu langsung melepas handphonenya dan kabur dari situ. Dan masih di malam yang sama, kurang lebih sekitar satu jam setelah kejadian yang tadi, ada kejadian lain. Sebuah gelas di meja makan itu bisa geser sendiri sampai jatuh ke lantai. Padahal di bawah meja makan itu lagi ada anjing keluarga ini yang lagi rebahan. Nah di hari yang lain, sang ayah dari keluarga ini itu ngedengar ada suara-suara yang bersumber dari bagian belakang dari rumah ini. Karena Doi ngerasa nggak enak, jadi Doi mulai buat cari sumber suara itu sambil rekam pakai kamera handphonenya. Noise from downstairs sounded like footsteps and it came from the back of the house and we know we're the only people in the house mm -hmm. no one else here i'm gonna stay here huh? i'm gonna stay here it's too soon all didn't come from this area of the house but it sounded like footsteps God. jesus christ the door just closed was there someone in did you see anyone no You so, should be careful. Oh, Guys, is there anyone in here? I don't think so. No there's one there. behind the door. Hello? Hello? Where are you? Hello? There's no one in here. That's creepier. Hello? The door is really stiff on the carpet. So Somebody can't close so well, so how could it close? No open. Move up the oh, yeah, Pintu kamar yang ada di ujung lorong tiba-tiba bisa nutup sendiri. Padahal pas mereka semua masuk ke dalam ruangan itu, di situ sama sekali nggak ada orang. Selain itu, lu bisa lihat sendiri ya, jendela di dalam kamar itu benar-benar tertutup rapat. Jadi sama sekali nggak mungkin ada angin yang bisa nyebabin pintu itu bisa nutup sendiri kayak di video yang tadi. Bahkan si ayah itu juga sempat ngasih lihat kalau jarak antara celah pintu dan karpet itu bener-bener rapet. Bahkan untuk ditutupnya itu agak seret. So agak mustahil pintu itu bisa nutup sendiri kayak di video yang tadi. Diseret. Video yang berikutnya ini creepy banget, tapi nggak banyak informasi yang bisa gua dapetin dari video ini. Karena sumber asli video ini yang misterius, dan gua sama sekali nggak tahu siapa yang ada di video ini dan di mana video ini diambil. So ada seorang anak balita yang sedang menangis dan merangkak di lantai. Tapi tiba-tiba ada sebuah kejadian yang creepy banget. Karena durasi videonya yang pendek, gua pengen lo buat perhatiin video yang ini baik-baik. <tuh> Tiba-tiba, lampu yang ada di ruangan itu mati. Dan seketika itu juga, kalau lu perhatiin ke arah kaki bocah yang tadi, itu gerakannya aneh banget. Kaki doi bisa keangkat ke atas secara misterius. Padahal pastinya itu bakalan sulit banget atau bahkan mustahil untuk bisa dilakuin sama anak seumuran bocah yang tadi. Dan gak lama setelahnya bocah itu tuh kayak kerasa. Makanya Doi langsung buru-buru buat ngedorong badannya ke depan dan mukanya kayak ketakutan setengah mati. Makanya kalau lo liat gerakan Doi itu kayak aneh banget. Seolah kayak ada yang ngelempar atau ngedorong Doi dari belakang. Pas gue denger-dengerin juga di video yang tadi, gue ngerasa kayak ada suara wanita yang ngomong pake bahasa Jawa. Tapi soal suara yang tadi itu gue sendiri juga nggak terlalu yakin ya. Karena suaranya tuh kayak samar-samar dan gak kedengeran terlalu jelas. So, coba deh kalau misalkan antara lo semua ada yang bisa dengar suara yang tadi itu lebih jelas. Please kasih tahu gue di komen di bawah apa yang diomongin sama suara wanita yang ada di video yang tadi. Oke okay guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye.